Aku minta pada kalian semua untuk segera pergi Dan pulang ke rumah kalian masing-masing sekarang juga Guru dengar Pernikahan dini itu adalah sebuah kejahatan Maka kami datang kemari untuk menangkapmu Kalian dengar? Kalian semua dengar? Seolah dewa sendiri yang bicara melalui aku Baru saja, aku katakan, ada orang yang berusaha menghalangi pernikahan ini demi kepentingan mereka sendiri. Kalian lihat sendiri. Aku ingin bertanya, jika kalian anggap aku berbuat kejahatan dengan menikahkan dini atau dianggap sudah berdosa, kalian bisa menangkapku dan serahkan kepada mereka. Hormati keputusan kalian, tidak guru. Kau tidak salah, benar. Kau sama sekali tidak bersalah. Kau tidak berbuat kejahatan, guru. Jika kalian tidak ingin kami sakiti, maka pergilah dari sini. Oh, berita itu kemari. Jangan sampai ada yang masuk sebelum pernikahan sah. Mereka tidak mau minggir. Kita harus mengambil tindakan. Pak, apa kita harus memberi peringatan dengan tembakan? Pak, beri perintah. Atau mereka tidak mau bergerak? Tidak. Jangan pakai kekerasan. Jika begitu, maka urusan ini akan semakin rumit saja. Mereka semua pasti bisa mengamuk pada kita. Karena itu kita harus masuk. Entah bagaimana caranya. Sudah dua jam kau tidak ada kabar Kau juga membawa anak-anak Kau tidak berpikir aku cemas memikirkan kalian? Nenek aku tadi melihat Harki Terserah kau lihat siapa? Kenapa kau membahayakan keselamatan anak-anak? Kau bisa antar mereka pulang lebih dulu Lalu terserah kau mau pergi kemana? Nenek memarahi ibu tanpa sebab seperti ini Bukan ibu yang bersalah, Nek Sungguh, sebenarnya ibu tidak mengajak kami Kamilah yang bersembunyi di dalam mobilnya Ibu bahkan tidak tahu jika kami sembunyi di dalam mobilnya ibu seperti itu, Nek Iya, Nenek Kami sembunyi di mobil untuk mengejutkan ibu Jangan marahi ibu ya hmm, kalian membela ibu kalian Hah? Nenek lebih mengenalnya sebelum kalian lahir Hah? Kalian mengerti? Ayo kemari. Nenek memarahinya bukan karena marah, tapi karena mencemaskan kalian di luar sana. Nenek hanya mengeluarkan rasa frustasi, itu saja. Hah? Mengerti kalian? <tuh> Yang kupikirkan Hari ini aku lihat sesuatu yang aneh Dalam perjalanan pulang Aku melihat Harki Beberapa wanita menuju acara pernikahan Dan salah satunya Harki Dia berpakaian wanita menikah Harki? Pakai baju wanita menikah? Semula aku pikir aku hanya salah lihat nenek Tapi ternyata tidak Rupanya benar Aku melihatnya Dia pengikut guru Anan. Mungkin saja guru memintanya untuk melakukan puja khusus Guru Anand Seluruh desa memuja guru Anan itu Tidak ada yang mau mendengarkan kita sekarang Para warga membentuk benteng untuk mencegah polisi masuk ke dalam sana Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam apapun yang terjadi Aku merasa bingung sekarang Bagaimana kita halangi pernikahan itu? Rasa aku punya ide untuk bisa masuk ke sana. Duduk. Aku tidak mau menikah. Duduk. Jangan. Kau tidak mau duduk? Duduk. Jangan, Bu Hanya Harki. Duduk. Jangan, Bu Harki. Aku masih mau sekolah, Bu Harki. Jangan paksa aku menikah. Apa gunanya sekolah? Hmm? Jika kau sekolah, kau -kel akan tetap menikah juga. Aku jangan tidak berisik. mau menikah, Bu Harki. Dia. Aku mau sekolah, jangan paksa aku. Aku mohon, Bu Harki. Aku mohon, jangan paksa aku menikah. Aku tidak mau. Aku masih mau sekolah, Tolurkan Bu kantangmu. Harki. Sudah aku mohon, Bu Harki. Bu, berapa lagi? Aku mohon, Ayah semakin jangan. tidak sabar. Polisi datang, mereka semakin menisah. Iya, sebentar. Aku mohon, dia Bu Harki. Aku mau Dia. aku tidak mau menikah Sumpah Aku jangan mau ayo Aku tidak mau menikah bu. Mau Hadi. berdiri atau tidak Aku tidak mau bangun. Aku mau... <tuh> <tuh> Kau tidak aku mau menikah <tuh> <Ayo bangun. tuh> nikah lebih cepat dilangsungkan akan lebih baik Pak. Karena Anandi memarukiku ketika aku menuju kemari. Lepaskan aku. Ayo, lepaskan. Aku tidak mau menikah. Lepaskan. Lepaskan aku, lepaskan. Hey. lepas. Kau semakin berani ya. Hah? Hei, terserah apa maumu. Tapi hari ini, kau harus menikah. Lepaskan aku, lepaskan aku. menghalangi pernikahanmu. lepaskan aku tidak mau menikah. aku tidak mau menikah. lepaskan aku. lepaskan. ah. aku tidak mau menikah. lepaskan aku. lepaskan aku. aku masih mau sekolah. lepaskan aku. baik tutup mulutmu dan kau turuti kata-katanya mengerti? akhirat sih guru anan lepaskan lepaskan aku kali ini tidak akan ku kau berhasil akhirat tidak akan ku kau celakakan Gadis yang tidak berdosa lainnya seperti nasi putriku. Lepaskan aku, tidak mau menikah. Lepaskan aku. Kau mau kemana nanti, si masih hidup. Dia belum tiada. Guru Anan tidak lain adalah akhirat sing. Kau harus sebarkan kabar ini pada semua orang. Jangan berpikir mereka tidak akan percaya. Kenapa mereka tidak percaya? Karena kebenaran ini hanya untuk muanadi. Sedangkan bagi warga desa, guru Anan adalah kebenaran. Dia menipu semua orang. Orang percaya begitu saja kepadanya. Tanpa bukti tidak ada yang akan percaya kepadamu. nikahlah dengan sukarela, jika tidak nyawamu akan melayang. Lepaskan. Kau pasti pernah baca tentang buaya di sekolah, iya kan? Orang tuamu akan kuberi makan pada buaya jika kau masih berisik. Lebih baik sekarang kau diam saja. Jangan macam-macam dan ikutlah denganku. Ayo! Tolong aku. Rahasiamu sudah terbongkar, akhirat Akhirnya kau tahu identitasku yang sebenarnya. Nah, Jakbis. Nenek sangat khawatir, nah, rasanya akan terjadi sesuatu yang buruk. Kau di mana? Di mana Anandi? Nenek, aku dan Anandi tidak apa-apa, tidak ada masalah di tempat ini, dan setelah kejadian ini tidak ada masalah lagi di Chait Sarne. Aku ingin beritahu pada nenek, aku kagum pada keberanian Anandi. Dia pergi sendirian untuk menghentikan acara itu. Nih. Apa yang akan dilakukan? Hentikan dia, oh, uh, uh, dia panh katakan jadi tidak nenek aku tidak. Aku, aku tidak apa-apa semua semua baik-baik saja di sini nah ada apa di sana lihat siapa yang datang, pahlawan sosial Jaitsar Datang untuk melawanku <tuh> <tuh <tuh> <tuh> Tapi sayang sekali Kau tidak punya senjata atau dukungan Bagaimana kau bisa menang melawanku? Kau pasti akan kalah, Anandi Kau yang akan kalah, Ahiraj Ingat baik-baik, jangan bertiga macam-macam di hadapan suamiku Seorang istri dianggap belahan jiwa suaminya Maka kewajibannya mendukung suami dalam segala hal Tapi hanya jika suaminya manusia Bukan hewan seperti dia aku adalah istrinya. Aku sangat memuja suamiku maka aku patuh kepadanya. Aku tidak ragu kepadanya. Mengerti? Orang yang kau puja adalah orang egois dan nista, penipu yang mempermainkan emosi masyarakat. Aku yakin kelak dia akan mempermainkan perasaanmu juga, Harki. Cukup. Apa sebenarnya maumu? katakan padaku Kau semakin tidak sabar rupanya Walau kau sudah tahu tentang aku Kau tidak bisa berbuat apa-apa Nandi Ah Nandi sekali lagi aku akan menang dan kau kalah Kau pikir aku tidak waras, ha? Huh? Aku, Ahirat Singh, berpikir matang sebelum bertindak. Semula aku pura-pura jadi guru di jalra, Tapi, sekarang aku dikenal di penjuru negara ini. Dan selama masih ada masyarakat yang mau percaya Tahayul dan Buta huruf, aku akan tetap menipu mereka. Pergi. Pergilah. Terserah kau mau apa Walau kau berteriak sekeras mungkin Dan menuduhku di depan semua orang Aku jamin tidak ada yang akan percaya padamu <tik>